Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala malah malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, okay, masih seputar keanehan dan keunikan serta kepelikan ya, di masa banjir. Nah di sini ada sebuah kiriman daripada kawan-kawan sekalian, yaitu masya Allah, rumah ini tak dimasuki banjir selepas dilaungkan azan. So ini merupakan sebuah hal yang patut kita ketahui. Guys, karena ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita dan kita tengok nih abang daripada Eja Fendi kalau tak sila Eja Fendi Tiktoknya ini sumbernya. Tapi abang nih saya tak tahu nama dia. Jadi jom kita tengok langsung guys. Let's go. kehebatan azan Allah Menunjukkan kuasa yang bilangnya. Bilang like. Eh siapa nama dia? Aceh. Terima kasih Pak aya sebab banjir belagat di kawasan Kampung Jauh Ulu oh, Langat. Eh? Pada ketika isu hujan uh, turun dengan sangat lebat je. Dan uh, ada banyak rumah sini dalam keadaan yang ah berikatkan Tapi air belum sampai lagi. Sebab uh, rumah yang di belakang tu uh, sudah dinaiki air tak sudah saya perasan air sudah mula sampai di kawasan belakang rumah Rumah ini Air sedang naik Tapi masih di barang stafi lima rumah Ini kalau kita para pedagang sahajalah uh, Dia dah kadang air dah sampai tu air pun Pemerintah Pangan di untuk keluar daripada rumah Sebab tu pada kemungkinan kawasan ini akan Kena banjir. Banjir, uh -huh. banjir Dan kita pun air pun tindakan semua air garden di jalan sana kita payah tinggi sikit okey dekat jalan tu uh, mereka duduk di dalam lah dan saya kembali semula ke rumah sini dan keadaan masa tu seketika mati saja air dah a uh, uh, dah melimpahilah kawasan ni okey dan arus sangat deras dan air tu dah melimpah sampai ke Ayah memang sudah melimpahi sampai ke sini Ke sini Dan Pada ketika itu saya ber, Dah tak tahu nak nak nak, nak cakap apa Itu kepada Allah saya berterima kasih kepada Allah dengan izin Allah Saya azan Sebab saya dah tengok air dah nak melimpahi masuk ke rumah Dengan izin Allah Saya azan Dekat sini, saya berada kiblat, saya azan kepada Allah, insya-Allah, Allahu Allah, akbar, Allahu akbar. Sampai habis. Dan saya dapati air tak masuk langsung. Sebab itu air tak masuk langsung ke dalam rumah. Tengok apa yang dia cakap Selepas azan, air tu tak masuk rumah. Ini merupakan ilmu untuk kita dan juga pengajaran bagi kita semua. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak apabila ada terjadi sesuatu ingatlah kepada saya macam tu. Air hanya ada lalu saja. Walaupun harus deras tapi dia hanya lalu saja. Dia tak ada masuk ke dalam rumah. Allahu Akbar Saya sangat bersyukur pada Allah, Allah Maha Baik sebab dah saya dapat berada keadaan macam ni, dapat dapat ingat kepada Allah. Ustaz Allah, senang dapat Allah Betul-betul sih guys Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar Rezeki kepada Allah Saya berterima kasih kepada Allah Supur kepada Allah Masya Allah Rumah ni nak ada yang selamat Dan tak masak ni Kau nak, nak dibalikan dengan rumah yang sekeliling Kawasan ni lah Insya Allah So jadinya Apa-apa pun Kita ni semua akan kembali kepada Allah Betul Tak senang Menderita setiap apa kena ingat Allah bersangka baik dengan Allah Allah betul. Maha baik Allah takkan menzalimi hamba-Nya Betul betul. Apa yang terjadi ni asbab kepada kebaikan supaya kita insya-Allah punya. Betul. Kata yang seketika setiap amal-amal persaudaraan memang ni setiap baik. Ya. Kita buat pilihan kita. Ini sebenarnya apa? saya sebenarnya betul tak biarkan pengalaman saya darat. Dia surat Dia sentiasa baca surat Al-Mulk. Al-Waqiyah. Allah berjemaah. <tik> kepada semua pesawat selamat selamat datang ke ok guys sebuah pengajaran bagi kita yang pertama sebenarnya amalan-amalan beliau ini yang disebutkan oleh beliau yang pertama surah al-mul surah al-wakiah surat yasin kalau tak silap lepas tu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW banyak-banyak bersolawat dan solat berjemaah di dalam rumah banyak daripada keluarga yang memang tak tahulah saya nak cakap apa tapi berjemaah di dalam rumah tu sangat-sangat baik sekali guys sebab apa keluarga kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah tu dan rumah itu akan menjadi berkah Allahuakbar Dan banyak juga kejadian Ada mushaf Al-Quran yang dijaga oleh Allah SWT Masa banjir Ada juga mushalah Yang satu petak saja kamar Yang Allah jaga tu Sebab apa? Dalam tu dilakukan salat Allahuakbar Banyak kejadian-kejadian yang Allah nak tunjukkan kepada kita Apabila kita dekat dengan Allah SWT Maka Allah akan tolong kita Masihkah kita tak percaya dengan Allah SWT Masihkah kita meragukan apa yang Allah SWT على anda Allah Subhanahu Wa Taala ada bagi tahu kepada kita. Apabila kita dekat dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Sebaiknya kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan mengawasi kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan tak adil. Allah Subhanahu Wa Taala Mahadil. Maka daripada itu kawan-kawan sekalian daripada video ini kita boleh mengambil pelajaran yang sangat-sangat penting, sangat-sangat bagus bagi kita semua, yaitu keutamaan kita mengamalkan sesuatu dengan istiqamah eh. lalu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kuncinya hidup di dunia ini hanya sementara kalau kita dekat dengan Allah beruntung kita tapi kalau kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah rugi kita maka daripada itu saya mengajak kepada diri saya dan kawan-kawan sekalian semua ni perbaikilah solat kita jaga solat kita dirikanlah solat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baca al-quran sebab dalam banjir ni yang Allah Subhanahu wa taala jaga apa yang pertama tadi itu tempat solat Al-Qur'an. Lepas tu orang yang mengamalkan amalan-amalan tersendiri. Sama halnya dengan letusan Gunung Semeru, ada sebuah rumah yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Yang diamalkan adalah membaca surat Yasin selepas salat Maghrib tiga kali. Allahu Akbar. Orang biasa bukan ustaz bukan ulama tapi Allah Subhanahu wa taala jaga dengan amalan-amalan kecil saja. Allahu akbar. Ini pelajaran yang sangat besar bagi kita. Kita sebagai manusia kadang lupa, kadang tersilap, maka daripada itu inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai dan saya memohon undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu daripada kebodohan saya sendiri. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.